Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Agung Rantau21 Oke lor Kali ini ada berita yang lagi Viral, lagi panas-panasnya Mungkin kalian gak asing lagi Dengan nama Gus Samsudin Dan Mas Deni Aprisani Oke Jadi ada berita yang lagi panas-panasnya Yaitu Si Gus Samsudin menantang Mas Deni Aprisani Apakah benar demikian? Sumber video ini saya dapatkan dari video tiktok. Oke yuk langsung aja kita lihat seperti apa videonya dan bagaimana Gus Samsudin. Ketika Mas Deni Atrisani ditantang Gus Samsudin. Ya, ya, ini loh, ini loh, orang kalau nggak tahu ilmu hikmah, ngomong ilmu hikmah itu kayak gini nih. Ilmu hikmah itu ada yang statif, ada yang pasif. Gimana Islam. coba? Kalau seseorang tidak punya ilmu hikmah, Kalo mau mental mentalan itu kan aneh. Nanya ngerti kamu? Kalau punya adab, kamu itu nggak ngerti, nggak ngerti ilmu hikmah. Kamu bahas ilmu hikmah, ngerti nggak kamu? Agama di konten sampaian Islam kan? Jeda. Kalau oh. sampean itu benar-benar, kalau kamu pesilat itu punyalah jiwa seorang pesilat yang dewasa, jangan nah. seperti anak kecil kamu. Saya ingin bilang saya tidak mau. Kalau mau, mau naik pencakar bilang naik, bilang, ayo Dan naik, bilang. Ayo ayo kapan ketemuan? Ayu, ayo nge -nge -nge. Usah, dinkatan, usah kayak itu Ayu, aja, Din aja. Din aja. Saya ingin tahu seberi, beliau ini membahas ilmu hikmah itu tahu ilmu hikmah itu seperti apa gitu. Nanti nanti Gelakan, nah. nah, eh diajak ketemu sama saya. Ba warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu. Beritanya tadi Jadi Gus Samsudin ini menantang Si Mas Denny Apresani Mari kita kawal ya Saya sangat mendukung Mas Denny Apresani Pokoknya kita kawal terus Sampai mereka ini bertemu di eh, Gelanggang sebuah pertarungan Pastinya ini akan menjadi ya, Sangat seru sekali Mampukah Gus Samsudin <guluh> Menghadapi Dengan Mas Denny yang kalian bisa tahu sendiri Mas Denny itu siapa Oke okay. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. -video -video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh